teman kakak dapat gurita dan juga jangkrik teman-teman ini jangkrik oh kakak salah teman-teman ini namanya kala jengking teman-teman kakak dapat kala jengking kuning dan juga si lobster merah nih teman-teman wah kita cari wadah dulu ya teman-teman supaya kita dapat menyimpan mainan kita yuk teman-teman kakak cari wadah dulu Wah itu wadahnya teman-teman Jangan lupa dimasukin mainannya ya teman-teman Kita cari mainan lagi Temani kakak berburu mainan Sampai wadah kakak penuh ya teman-teman Mainan oh mainan Mana sih ya mainannya Wah kakak dapat lagi nih teman-teman Kita dapat kalajengking lagi teman-teman Wah kita dapat kalajengking nih teman-teman dan juga si lebah kuning ini teman-teman Lihat nih Kakak dapat lebah kuning Dan juga Wah apaan nih yang lengket di daun teman-teman Yuk kita periksa Wah Kita dapat cicak nih teman-teman Kita masukin ke wadah ya teman-teman Let's go Berburu mainan lagi bersama kakak teman-teman di mana ya teman-teman mainannya Kalau teman-teman lihat Tolong bilangin kakak ya Wah dapat lagi teman-teman Kita dapat Si lalat kuning nih teman-teman Ini lalat besar teman-teman Masukin ke wadah Dan juga si laba labah hitam Teman-teman Pak nih teman -teman. yang lengket di daun lagi teman-teman Wah kita dapat anak belalang teman-teman Lihat nih anak belalangnya lihat tuh wadah kakak sudah banyak mainannya teman-teman cari mainan lagi ya teman-teman mana ya mainannya teman-teman wah Pak Antu yang tersangkut di dalam batang yuduh kesen sekali dia yuk kita lihat kita tolongin ya teman-teman wah ternyata si lalat hitam teman-teman masukin ke wadah lagi ya Cari mainannya harus lebih semangat teman-teman Supaya kita bawa pulang yang lebih banyak teman-teman nah. Wah kakak dapat lagi nih teman-teman Ini apaan ya teman-teman Aduh kasihan dia terpelanting lagi teman-teman Wah kita dapat si lebah merah teman-teman Cantik sekali warnanya merah dan hitam teman-teman kita masukin ke wadah lagi teman-teman Kakak dapat lagi tuh teman-teman Lihat tuh Kakak dapat kalajengking lagi teman-teman Berarti hari ini kakak dapat banyak kalajengking nih teman-teman Seru sekali ya teman-teman Berburu mainan bersama kakak Cari mainan lagi teman-teman Harus yang lebih banyak lagi nih teman-teman Wadidaw Mana ya mainannya Wow kakak dapat apaan nih teman-teman Kakak dapat belalang besar teman-teman Lihat tuh kakak dapat belalang Masukin ke wadah lagi ya teman-teman Wadidawadidiu Kakak sangat bahagia teman-teman hari ini Karena mainannya banyak Wah dapat kalajengking lagi teman-teman Wah ternyata hari ini kita Dapat kalah jengkingnya banyak teman-teman. Lihat tuh wadah kakak sudah hampir penuh tuh teman-teman. Lihat nih berburu mainan sama kakak pasti sangat seru ya teman-teman. Wah, kamu terciduk ya. Ini ini belalang teman-teman. Dia terciduk sama kakak. Lihat tuh teman-teman. Belalangnya besar. Masukin ke wadah ya teman-teman. Lihat nih wadah kakak sudah penuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Video kakak. Oke teman-teman. Bye-bye.